Apa ciri orang ikhlas? Para ulama mengatakan, An An "Jadi orang yang memuji dan orang yang mencela bagi Anda itu sama saja, enggak ada nilainya." itulah ikhlas. Jadi kita dipuji orang, kemudian dicela orang, gak ada artinya, biarin aja. Orang bilang, orang yang mencintai Anda tidak butuh pujian. Dan orang yang membenci Anda juga tidak butuh pujian. Haru, ya. tidak berpengaruh apa apa. Anda dipuji Allah, terus pahalamu tambah begitu Dan, kan tidak pak? Yes. dicelah sama orang, pahala Anda juga nggak akan mimpes berkurang. Udah tahu nimpes, nyusut. Ya, para Anda juga nggak akan nyusut karena dicelah orang, coba. Sudah aja, ya biarkan burung berkicau. Saya manusia bukan burung mas. Ya, ya itulah tanda yang orang yang memiliki keikhlasan.